yo what up geng balik lagi di channel gua Detective slot si penyelidik slot gajar ini ya oke ini gua bawa modal-modal yang lumayan ya 500.000 ya dan langsung saja kita cus ke TKP nya geng oke buat kalian yang lagi nontonnya apa kabar kalian semuanya ya gua doain kalian semua itu sehat-sehat selalu dilancarkan segala rezekinya dan dilancarkan juga segala urusannya dimanapun kalian berada ya oke oh ya nih sedikit informasi buat kalian kalau gua ini main di situs Retro 777 ya Masih setia di sini kayaknya Kenapa? Karena ini situs paling Gacor paling the best Paling tidak percaya jagat raya ya Lu menang berapa pun pasti dibayar di sini Lu menang 10 juta 15 juta 20 juta Pasti dibayar di sini ya Link-nya nanti gue cantumin di kolom komentar Kalian langsung klik link-nya Langsung cus ke TKP bareng gua ya Mudah-mudahan di link ini juga Di situ sini juga um, Membawa jual membawa gacor Membawa profit buat kalian semua ya Amin, amin, amin Oke okay jepret oke mantap ya mantap ya awal yang luar biasa kali empat kali kan dicantolkan di sini mudah-mudahan tampilnya lebih pecah lagi ya oke cincinnya oke beneran dikasih cincin mantap jepret lagi kali limanya jatuh lagi waduh waduh waduh, waduh senfasional nih sudah gue bilang sensasional di luar kita ya 222.000 ribu gila gila awal yang luar biasa ya Oke okay, oke okay, okay. langsung kita ke pola selanjutnya di spin turbo 30 kali ya kita pancing-pancing RTP nya ya. kita ledakin hari ini dari RTP, RTP nya ya. Dan ada informasi juga nih guys ya kalau bahwasanya ada informasi dari grup telegram gua yang dimana informasinya itu uh, jam 10 malam aja uh, 10 malam ya tepatnya hari ini ya jam sepuluh malam kok uh, lagi gas gas guys ya. Win nya lagi naik nih ya. Win rate Retro 777 lagi naik ya. Jadi langsung saja gua ke TKP hari ini dan buktikan ya. Dan langsung uh, langsung kasihkan kalian lihat semuanya ya. Bahwasanya memang situ sini the best ya. Buat kalian semua yang juga bingung-bingung cari pola bingung cari uh, trik dan tipsnya ya kalian bisa join grupnya nanti linknya gue cantum ini cantumkan di kolom komentar kalian bisa join grupnya ya mudah-mudahan informasi apapun yang dibawakan di sana bermanfaat buat kalian semua Oke okay. tapi ya sebisa mungkin uh, percaya dengan feeling masing-masing saja ya jebret kali sepuluhnya waduh tadi tadi kali 10 yang lewat ya ini kali 10 lewat lagi waduh waduh waduh sayang banget kali sepuluhnya Oke okay, gak apa, apa langsung saja kita gali lagi spin turbo 20 kali lagi Oke okay, ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan dapat skacer gratis ya tapi kalau memang jauh dari skacer gratisnya jangan kita langsung bayar aja ya, langsung bayar aja ya. kita pun tidak bisa berharap sepenuhnya dengan skeder ya. Oke, okay. ada ya, buat kalian ya kalau memang bingung, bingung cari cuan, bingung cari sampingan, ya ini bagus banget sih. ini rekomendasi terbaik buat kalian semua ya. buat yang bingung bingung cari duit di mana tambahan tambahan, apalagi kalau ngajak doi kencar gak ada duit ya. ini tempat paling The best buat kalian ya, buat tempat yang paling cocok lah ya, buat cari-cari sampingan ya, di Retro 777, geng ya. Oke, okay. mainlah lah cari cuan di sini, tapi ingat, tapi ingat, jangan pernah sekalipun jadikan ini uh, sebagai pekerjaan utama kalian ya. Kenapa? Ya kalian tahu sendiri ya, ya maksudnya tetap punya pekerjaan utama lah ya. Ini game ya cuman sampingan lah, namanya sampingan ya, sampingan aja gitu, tetap punya pekerjaan utama guys ya. Okay. Uh, belum ini sejauh ini belum belum ada yang pecah pecah ini ya yang bikin gempar Olympus belum ada ya waduh baru gue bilang baru gue bilang dikasih langsung kecepatnya waduh ini kakek diam-diam baik nguping geng diam-diam ya. baik nguping dan langsung dijatuhin jatuh empat Oke okay, mantap ya harapan kita terkabar nih dikasih skecer empat Oke okay. Emang ngeri juga ini situ sih ada ada kupingnya gini ya Tidak apa, -apa lah Banyak-banyak denger ya banyak-banyak Diturutin lah ya Mudah-mudahan malam ini di sawer jutaan kita guys ya Oke Oke ini kuningnya dong Kasih kuningnya dong Oke mantul dikasih kuningnya Kalau bisa jam pasirnya juga Jam pasir dong waduh dikasih merah sama biru tadi oke okay, mantap udah kasih jam pasir dikasih lagi perkaliannya dikasih lagi cincinnya pecah lagi waduh makota dong wajir wajir dikasih makotanya geng dikasih makotanya ini auto sensational nih jabret jabret udah gue bilang sensasional di dalam kita guys ya, langsung dikasih 280.000 ribu gila gila gila gila lumayan ya, lumayan banget. aku menangis sudah 325.000 ya. kita kumpulin terus. ini 300 lumayan ya, lumayan ya buat makan sekali, buat makan berdua sama doi cukup nih guys ya. cukup lah. ada masih ada uang balik lagi lah ini. <guluh> jadi langsung saja join ya. bisa usah banyak mikir lagi. langsung join cari-cari cuan di sini. tambah-tambahin duit ya. jajan-jajan yang buat merokok ya boleh ini ya. Nongki-nongki ya Ini boleh nih Tambah-tambah duit ini Jabret Konekin dong Jangan di skip lagi dong Waduh Waduh Oke okay, ini kalian harus Diangkat nih tangannya nih. Ayo oke Angkat tangannya dah, Ayo Waduh Pecahannya udah Gila banget Pecahannya gila woi, Angkat dong kek Waduh Ini kakek nih ya Ini kakek ya Waduh waduh, Tua-tua Angkat -tua, seling, Tadi kagak mau diangkat Sekarang mau diangkat Waduh Jabret Hmm, ini kebiasaan nih kakek ya ini kebiasaannya kakek ya tadi pecahnya tampilnya udah pecah gitu luar biasa tapi yang perkaliannya agak dikasih ini tampil yang kecil ini di, di, di, di, dikasih perkalian yang kecil juga waduh tadi kalau dikasih tuh udah sempasional lagi kita guys tapi apa-apalah ya gapapalah ya kita jangan pesimis ya tengok nih saldo gua udah 947 gila ini aku gua buy spin aja ya Uh, tapi gua upkan dulu, gua buy, di, gua, gua buy di Gua buy spinnya di 400 ribu aja Kalau 200 ribu nanti winnya juga kecil ya Kecil ya Ini kita langsung beli yang 400 ribunya aja Nggak apa-apa, mudah-mudahan ini gacor di dalam ya Mudah-mudahan ini RTP-nya meledak di dalam ini ya Oke Apakah, apakah hari ini gacor Oke, okay. nggak apa-apa kita kumpulin aja perkaliannya ya. Kalau memang tambah yang kecil nggak apa-apa kita kumpulin perkaliannya. Ayo dong, ayo dong kasih dong kayak, ya. Masih ada 7 spin lagi, 6 spin lagi ayo dong. Kalau bisa ditambah ya, kalau bisa ditambah sketernya ya. Wanjar, Memang kita henti kita ngelonjak terus ya. Lama-lama diinjak juga nih sama kakek ini. Jabret. Waduh perkalian hijau terus, ayo dong perkalian birunya dong, jump break. Waduh di skip lagi amat. waduh spin terakhir last spin, oke okay, mantap cincinnya dong, cincinnya dong, oke okay, mantap dikasih cincinnya guys ya, kuning kuning kuning. Waduh, waduh waduh waduh nggak dikasih guys ya, langsung dikali sama dia ya, dikasih mega 120.000 ribu, nggak balik modal nih, nggak balik modal nih waduh waduh. Wah, baru kita rugi banget di sini ya, tapi gua masih nggak nyerah ya. Gua mau balikin duit gua ya. Nih kakek harus balikin duit gua nih. Oke, mantap. Kali 10 dijebret malaria di ya. luar dikasih lagi kali 12. Gila lagi lagi lagi lagi. Ini pecah di luar nih. Ini auto sempak di luar nih. Yakin gua ini RTP-nya nih. ini RTP-nya ya. RTP masuk slot hari ini. Gila langsung sensasional di luar 378.000. Gila, dibalikin duit gua yang dari langsung kredit gue satu juta geng ya gila gila gila sketcher satu lagi dong waduh anjir lah gak dikasih ya gak dikasih apa kita base pin lagi aja ini Hah? kita base spin aja lagi ya oke kita gaskan lagi jadi 400.000 ya mumpung sudah dibalikin duit kita tadi langsung kita gas lagi aja ya kan dikira kakek ini itu cukup menghentikan kita tidaklah lah Oke, kita kuras terus kantongnya, kita kuras terus ya kuras terus tolong gak jackpot malam ini gak, gak, gak tidur tenang gua guys oke kali lima nyantol angkat lagi dong waduh. jump right maunya dikasih ini ya peter janda guys ya udah jarang banget dikasih peter janda nih peter umur yang kali 50 itu loh ayo dong bi kalau boleh ya kali 500 ya kan kalau ngeluncak jangan tanggung tanggung gitu kasih langsung dikasih gitu kali 500 gitu jabrat, jabrat, jabrat. oke mantap dikasih konek ya bisanya lagi dong waduh lagi lagi tambelnya kecil waduh ini saja nih masalahnya perkaliannya lumayan ini ya, tambelnya kecil kalau nggak kebalikannya kakek lama lama gua tampol ya Jabret, hmm, di, di skip lagi, di skip lagi dia lu skip lagi gue tampol lu, gue tampol lu kek, Anjir, wah, ayo dong konekin dong ini, oke okay, mantap konekin kuningnya dong, oh, oke okay, diangkat lagi dia mantap, angkat lagi dong, yang kali dua kecil banget tuh, wah, gak nggak nggak di dia ya langsung dikali dia nggak dia cuin langsung dikali di sini dikasih mega 161.000 ribu masih belum balik modal sedikit lagi ya sayang banget sedikit lagi di sini dikasih 313.000 belum balik modal tapi enggak apa, apa setidaknya rugi-rugi dikit aja nggak apa-apa ya Oke kita ke Spin Turbo 20 kali Oh ya buat kalian semua ya buat kalian semua yang buat mau nyontek ya silakan, nggak mau nyontek juga nggak apa-apa atau kalian bisa nyontek juga di video-video sebelumnya yang mudah-mudahan Video yang gua bawakan ke kalian itu, ya, pola gua bawakan ke kalian itu semuanya bermanfaat buat kalian semua. Gua kira kali janda, ya, perkalian kalian janda, ya, rupanya kali 6. Aduh, aduh, aduh. Jebrek, oke, mantap dikasih lagi. Kali 12-nya kali birunya, apa? birunya jatuh lagi, guys, ya. Mantap, mantap, ini banjir perkalian biru tadi, ya. Ini kayaknya bakal jadi spin terakhir gue karena gue takut banget disedot ya. Cukup kayak tadi aja ya kita udah profit banget ya dan gua ngerasa ini udah cukup banget buat detektif buat gua ya lumayan lah Ngajak doi seminggu kayaknya cukup ini ya cukup ya kalau dia nggak nunjuk sana nunjuk sini ya Oke okay, cukup lah ya. Oke, okay. nih sketser satu lagi nih, ini sketser jatuh satu ini gue lanjut nih. Wah oh, nggak gue lanjut Yaudahlah ya udahlah ya nggak dikasih ya. Ini bakal jadi spin terakhir gue. Jopran waduh waduh oke okay lah thank you buat kalian semua sudah nonton teman-teman rejeki besar selalu mendatangi kalian sekian oleh TKP hari ini guys Arios.